Romelu Lukaku merupakan salah satu pemain dengan IQ tertinggi Dia tercatat bisa menguasai 9 bahasa dan bisa dengan cepat menguasai bahasa Italia Hanya dalam kurun waktu dua bulan saja IQ manusia terbagi menjadi beberapa klasifikasi Nilai IQ normal rata-rata adalah 90-109 IQ 110-119 menandakan kecerdasan di atas normal Lalu nilai 120-140 diklasifikasikan sebagai kecerdasan superior atau luar biasa namun ada juga beberapa orang di dunia ini yang memiliki nilai IQ di atas 140 yang mana mereka diklasifikasikan sebagai jenius atau brilian. misal Albert Einstein yang mana memiliki skor IQ 160 Lukaku sendiri tercatat memiliki skor IQ sebesar 147 Selain Lukaku, ini dia penggiat sepak bola dengan IQ tertinggi. Messi dan Ronaldo masuk gak ya? Juan Mata memiliki skor IQ 142 yang mengklasifikasikan dia sebagai seorang jenius. Selain Piawai memainkan bola, ia juga pernah mendalami ilmu jurnalistik di Universidad Politecnica de Madrid Spanyol. Ia pun pernah mengikuti kursus di bidang olahraga, pendidikan jasmani, hingga pemasaran ketika ia masih berseragam Chelsea. Hasil belajarnya pun tidak sia-sia, terbukti ia sukses mengelola bisnis restoran di kota Manchester sembari ia memperkuat tim setan merah. Pemain dengan julukan Super Prank ini memiliki skor IQ sebesar 150 yang berarti ia hanya berjarak 10 angka dari skor Albert Einstein yaitu 160 benar-benar brilian Mungkin kalian sedikit tidak menyangka atau mungkin bahkan ada yang tidak percaya namun faktanya Mario Balotelli memiliki skor IQ sebesar 157 Pemain dengan julukan Super Mario ini termasuk memiliki IQ brilian jauh di atas orang pada umumnya meskipun tingkahnya kadang luar jangkauan orang-orang normal juga namun begitulah Balotelli sebagian sumber mengatakan bahwa tingkah buruk Balotelli itu hanya efek dari masa kecilnya yang sering dibully. dan di lapangan pun sepanjang karirnya ia kerap mendapatkan tindakan rasis jadi wajar saja ia bertingkah frontal Ex-manager Arsenal, Arsene Wenger, memiliki IQ besar di bawah Kiran VK, yakni sebesar 157. Pria asal Prancis itu memang tidak terlalu terkenal saat masih menjadi pemain sepak bola, tetapi Wenger sukses membawa Strasbourg meraih gelar juara di pilihan 1 Liga Prancis yang kini berubah lama menjadi Liga. Arsene Wenger juga pernah membuat The Gunners tak terkalahkan selama satu musim dan menjuarai Premier League di tahun 2003-2004 ke Invisible bintang barcelona tersebut memiliki IQ sebesar 170 saat masih sekolah Beck berusia 32 tahun itu pernah mencapai IQ 140 namun dalam wawancara dengan majalah La guardia sang ayah John Pique mengungkap bahwa putranya mengikuti tes IQ terbaru dan meraih skor 170 ini artinya Gerard Pique melampaui IQ Albert Einstein yang memiliki skor 160. So